Pertemuan Ratu Adil dengan Sang Hyang Koesenegoro atau Gatot Kaca di dalam pewayangan, di mana sosok Ratu Adil ini diketahui bahwasanya dia berasal dari rakyat jelata yang lakoni atau tirakat atau lelaku, dan salah satu tempat tirakat atau lelakunya Ratu Adil ini ternyata yaitu ada di Pringgundani. Tepatnya di pertapaan Koconegoro atau Gatut Kaca Dan suatu ketika Ratu Adil datang ke Pringgundani sendirian Dia naik ke Pringgundani sendirian Dan dia ingin bertapa di Pringgundani Tepatnya di pertapaan Koconegoro Dimana ternyata saat menaiki Pringgondani itu Itu tidak boleh menggunakan motor atau sepeda Karena tidak memungkinkan Karena jalan di Pringgondani itu Merupakan jalan setapak Yang hanya bisa dilewati dengan jalan kaki Dan konon ceritanya Konon ceritanya yang tersebar di Pringgondani itu Barang siapa Yang melalui jalan setapak untuk naik ke Pringgondani itu Bila mana dia sombong dan angkuh Maka di tengah jalan Dia akan kelelahan dan tidak kuat diri Bahkan bisa sampai pingsan Jadi kalau naik ke Pringgondani Itu harus Sabar dan jangan sombong Yakinlah pasti sampai Dan ternyata Mitos yang tersebar, legenda yang tersebar Di Pringgondani Adanya Jalak Gading Di Pringgondani tempat Gatut kaca ternyata ada Jalak Gading Burung Jalak Gading ini merupakan Salah satu jenis burung untuk penunjuk jalan Yang dimana dulu Jalak Gading Pernah menunjukkan jalan kepada Jakatingkir Untuk menemui Sunan Kalijaga Dan perlu diketahui juga dan suatu ketika saat Satrio Piningit atau Ratu Adil ini mau bertapa di pertapaan Sang Hyang Koconegoro Ratu Adil ini harus mandi dulu di sendang manten tujuh pancuran yang ada di Pringgundani Dimana sendang manten ini memiliki tujuh pancuran Dan setiap pancurannya itu memiliki daya energinya masing-masing dan bagi orang-orang yang sudah paham tentang sendang manten itu, orang itu akan mandi di tujuh pancuran sebanyak tujuh kali berturut-turut untuk menghormati setiap pancuran yang ada di situ. Dan di sendang temanten itu, ketujuh pancuran itu dijaga oleh penjaga sendang manten. Ada sosok penjaga di Sendang Manten yang menjaga sendang itu. Salah satu fungsi dari Sendang Manten yaitu untuk menyucikan diri, untuk membersihkan diri sebelum bertapa di tempat Sang Hyang Koconegoro. Dan setelah mandi di Sendang Manten itu, lalu Ratu Adi langsung naik ke tempat pertapaan Sang Hyang Koconegoro. Di mana waktu itu Waktu Ratu Adil mau atau bertapa Ternyata ngepasi atau berpas-pasan Diadakannya acara di situ Dan di depan tempat pertapaan Sang Hyang Koconegoro Disiapkan sesaji untuk Sang Hyang Koconegoro Dan waktu Ratu Adil bertapa di situ Ratu Adil terbangunkan oleh sosok tikus putih Ratu Adil dibangunkan dari tapanya oleh sosok tikus putih kecil yang bermata merah dan anehnya tikus putih itu memakan sesaji sesajen yang diberikan kepada sang yang koconegoro dan anehnya lagi tikus putih itu bisa mengajak berbicara kepada Ratu Adil Jadi binatang tikus itu berbicara dengan Ratu Adil Dan Ratu Adil pun bisa berinteraksi dengan tikus itu Tapi Ratu Adil langsung tanggap Tikus yang ada di depanku ini pasti tikus jadi-jadian Bukan tikus nyata Lalu antara tikus itu dan Ratu Adil Mereka berinteraksi Lalu si Ratu Adil penasaran Wujud asli dibalik tikus itu siapa Maka dari itu Sang Ratu Adil meminta Sang Tikus untuk memberitahukan wujud aslinya Supaya Ratu Adil tidak penasaran Lalu dengan senang hati Sang Tikus Putih itu menunjukkan jati diri yang sebenarnya kepada Sang Ratu Adil Saat dibuka wujudnya Ratu Adil terkejut ternyata wujudnya adalah sosok seorang laki-laki di mana kepalanya botak dan badannya tidak terlalu besar badannya hampir mirip dengan Ratu Adil itu sendiri hanya saja dia botak dan Ratu Adil pun terkejut Ratu Adil pun langsung tanggap ternyata ini adalah sang yang Negoro itu sendiri atau gadot kaca itu sendiri yang menjilma atau menyamar menjadi tikus putih di alam nyata supaya orang-orang tidak curiga akan keberadaannya lalu di saat-saat itulah terjadi interaksi percakapan antara sang Hyang Koconegoro dengan Ratu Adil dan di saat itulah sang Ratu Adil menjalin hubungan dengan sang yang koconegoro atau gatut kaca mana gatut kaca yang dijuluki sebagai kesatrianya para dewa dan dijuluki juga sebagai otot kawat balung di mana pernah mandi di kawah condro dimuka atau kawah lahar panas bumi dan sekaligus Gatot Kaca atau Sang Hyang Koconegoro ini merupakan Seorang pemimpin, seorang raja atau seorang ratu Dari kalangan bangsa Denawa Atau bangsa raksasa Atau bangsa Buto. Dimana Sang Ratu Adel ini sendiri Dia adalah calon ratu, calon raja, calon pemimpin di zaman baru Jadi sudah sewajarnya kalau antara mereka menjalin hubungan pertemanan karena mereka sama-sama seorang pemimpin, sama-sama seorang raja. Jadi sudah wajar antara satu raja dengan yang raja lain menjalin hubungan pertemanan, persaudaraan. Dan di saat itulah sang ratu Adil mendapat banyak pengetahuan, mendapat banyak pemahaman tentang Pringgondani, tentang Hal gaib yang ada di Pringgundani dan tentang seluk belu Pringgundani Ternyata Ratu Adil mendapatkan informasi langsung dari penghuninya Langsung dari sumbernya yang memiliki Pringgundani itu sendiri Langsung dari Raja Penguasa Pringgundani itu sendiri Sekian informasi dari saya, jangan lupa untuk selalu subscribe dan like serta nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian mendapatkan video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa tinggalkan komentar Anda di kolom komentar sebagai napak tilas Anda sudah menonton video ini.